waspadai dolar kanada terkoreksi ke area kritis secara umum pada grafik satu jaman bias harian pergerakan dolar kanada terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi perhatikan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 titik 24793 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.24412. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi